Mari kita mulai, ya guys. Ya, semoga kita berhasil mendapatkan slot yang lagi gacor. Edian mantap jiwa. Nice, mari kita lihat tuh. Semoga meledak meledak like Come on. Come on! masih lemot anjay turun terus guys Halo, halo, cucu masih semongko.